Amin Oh sudah ganteng Sibuk kami apa ini kerenahil, kerenahil, apa, -apa cini? Sabana. Oh, Sabana. ini savana, oh savana sawah hmm. cuman satu itu ya oh lagi, proses oh, susah, itu atas. itu atas ini. Oh ini. Ya. Ya. itu Ya. Nah. Ya. Ya. Ya. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, Bandung hai, hai, hai, Bandung Kan dari Bandung maksudnya. hai, foto hai, bagai si gayam he, hori kegayam selamat menonton selamat menonton Aku yang laku. Ayo mana? Mitar, yang berlasi, itu, belum okay. oh, satu besok. dua tiga empat lima enam orang Sini. enam. enam. Okay. Amin ini enggak banyak. kasih nanti aku ini ya. Oke, teman-teman kita lagi jalan-jalan nih sama siapa aja El kita ini sama siapa terus Sa ya terus terus terus oh, tuh terus abang-abangnya siapa abang-abangnya oh iya yeah. kita oh, <tuk> oh, ya, ya, ya, ya. <tuk> ya, mati kita bisa, Bagaimana? jumpa, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan pingsan di jalan. Jelasinya pakai bahasa apa tuh? Bahasa Nias. Kalau enggak nggak tahu lo mas. Ayah. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> Wah. Wow. Nih. Fun. Minum dulu. Fun. Wow. Uwe. Heather is like, Susan Ah, your